Manchester City kembali menelan kekalahan pahit di Liga Champions. Kali ini, Real Madrid yang berhasil menyingkirkan The Citizens dengan agregat 6-5. Gol dari Riyad Mahrez sempat membuat City unggul dengan margin 2 gol. Sayangnya pemain pengganti, Rodrigo, berhasil mencetak 2 gol di menit-menit akhir dan memaksa laga dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di menit 93, Real Madrid mendapatkan penalti akibat Ruben Dias melanggar Karim Benzema di kotak terlarang. Benzema sendiri yang mengambil penalti tersebut dan berhasil menceploskan bola ke gawang City. Skor pun bertahan hingga akhir dan Real Madrid akan menghadapi Liverpool di final. Bagi City, kekalahan menyakitkan seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Selama 5 tahun di bawah Guardiola, City selalu gagal di Liga Champions. Bahkan musim lalu, City yang menjadi favorit untuk juara harus menelan kekalahan di final oleh Chelsea. Begitupun di edisi-edisi sebelumnya. Kalau dijabarkan pada 2017, City tersingkir oleh AS Monaco yang menanggol tandang dengan agregat 6-6 di 16 besar. Setahun setelahnya City gagal total dengan kekalahan agregat 5-1 atas Liverpool di quarter final. Pada 2019 giliran Tottenham yang menang lewat gol tandang dengan agregat 4-4 di quarter final. Pada 2020 tak disangka-sangka City kembali tersingkir di quarter final oleh Lyon dengan skor 3-1. City pun akhirnya berhasil mencapai final di tahun 2021 tetapi kembali takluk oleh Chelsea dengan skor 1-0. Kegagalan beruntun di kompetisi terbesar Eropa ini patut dipertanyakan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Manchester City di Liga Champions? Di kompetisi sebesar Liga Champions, sangat penting memiliki mental yang kuat jika ingin mengangkat trofi si kuping lebar sebagai fans City kita harus mengakui kalau kita belum memiliki mental juara di Eropa ini terbukti ketika City bermain way di kompetisi ini melawan Atletico City bermain tidak seperti biasanya dan cenderung diserang terus-menerus khususnya ini menit-menit akhir ketika terjadi keributan untungnya Atletico gagal mencetak gol melawan Real Madrid Siti kehilangan konsentrasi di menit akhir dengan membiarkan Rodrigo mencetak dua gol. Disusul dengan Benzema yang mencetak gol lewat titik putih. Kemenangannya sudah ada di depan mata, guyar seketika. Sama halnya dengan final musim lalu menghadapi Chelsea. Tidak seperti biasanya, Siti kesulitan membongkar pertahanan Chelsea dan tidak memiliki peluang besar untuk mencetak gol. Siti butuh waktu untuk berada di level Real Madrid, Muncan ataupun Liverpool di Liga Champions, Guardiola terkenal sering bereksperimen dengan taktik. Kadang berhasil, kadang gagal. Entah mengapa, Guardiola selalu gagal saat bereksperimen di Liga Champions. Di final musim lalu, ia tidak memainkan Rodri ataupun Fernandinho di posisi gelandang bertahan, melainkan Gundogan yang karakternya lebih menyerang. Alhasil, banyak space kosong yang bisa dimanfaatkan Chelsea dan terjadilah gol dari Kai Havertz. Guardiola juga memainkan formasi 3-5-2 ketika menghadapi Lyon di tahun 2020. Kuat City tidak terbiasa bermain dengan formasi tersebut Alhasil, koordinasi buruk terjadi di lini belakang dan kecebolan 3 gol City juga tidak efektif di depan gawang sehingga hanya bisa mencetak 1 gol Melawan Real Madrid, Guardiola tidak mengubah apapun Namun kesalahan ada di pergantian pemain Guardiola terlalu cepat memasukkan Fernandinho untuk menggantikan Mahrez Alhasil, Lini serang City melemah dan pertandingan dikuasai Madrid hingga mereka mencetak dua gol. Sepertinya Guardiola selalu overthink ketika timnya bermain di Liga Champions. Siti masih butuh waktu untuk membangun mental juara, khususnya di Eropa. Guardiola pun harus bisa belajar dari kesalahan yang dia buat di setiap musimnya. Kami yakin City akan juara Liga Champions di edisi-edisi mendatang